Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan Ini adalah pengumuman Daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Sila ambil perhatian Batuk, selesema, sakit tegak Dan sesak nafas Segera dapatkan rawatan Di klinik kesihatan yang berdekatan Buat masa ini Rumah adalah tempat yang paling selamat Orang ramai Bersama-sama ya. kita Hati sala wah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 dan ada masa masa kita, wajit, wajit, wajit, kita, temen lawan kita kita mau kita satu jangan jangan dilupa jalankan diri kita satu jangan jangan uh. jalankan. Jalankan diri kita, Kamu minta kasih, dan puan-puan. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Di luar. kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. S.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 sila patuhi arahan tersebut selesema sakit tekak dan sesak nafas segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan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 Sama-sama kita, bersoraklah kita, lawat kita, jaga kita, bersiap-siaga. Bukan sahaja kamu, semula jadi, jaga diri kita, satu meter, satu meter, pakailah pelindung, jangan jangan dilupa. Jaga diri kita, satu meter, satu meter, pakailah pelindung, jaga, jangan dilupa. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Pergi di luar, kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Dan orang lain, elakkan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Jangan-jangan dirubah, jalankan diri di satu meter ke pelitup muka, jangan-jangan dirubah. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar.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 kita datang kita kita saya kita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 Bagaimana mencubukkan Jangan-jangan dilupa Jalan-jalan diri kita Menjaga satu meter Bagaimana mencubukkan Jangan-jangan dilupa Jangan-jangan oh, dilupa Jalan-jalan diri kita Menjaga satu meter Bagaimana mencubukkan Jangan-jangan dilupa Dan Segera balik ke rumah Apabila selesai urusan di luar Ingat Patuhi SOP amalkan 3W dan L3X. Sekian dan terima kasih. Oyo, mantap. Oke, okay guys. Uh, kita punya unit ada sedikit kerusakan. Dia punya clutch-nya apa? Clutch Kalo dia kena bocor Pak ini. ini clutch ucur, jadi rapa-rapa sampai ke pejabat daerah lah nih, kita tempatkan unit situ. jadi uh, untuk petugasan hari ini selesai di kawasan Dun Mengawan, eh Dun, uh, Kawang uh, jadi um, itulah nanti kalau apa, apa yang menarik kita akan kongsikan lah cuma buat masa ini kita kami punya unit ini baru saja dibaiki namun uh, dia punya clutch itu tiba-tiba leaking bocor. Dia punya minyak, nih. Manitis, oh, nitis dia punya, nah. Cumanan ya? Oh, uh, nasib baik sampai di pejabat sana, pejabat daerah. Tau apa masalah, ada yang ada. Clutch, bucur. Kenapa boleh clutch, minyak clutch itu bucur? Eh, tunggu, aku aku subuk-subuk. Hah? Itu bah, aku pernah juga luri dulu begitu, tapi luri itu dulu dua, satu diinjen, satu di bawah macam beranti sudah dia menitis aduh, ngapislah kali hidupnya minyak crushnya nih